معشر المسلمين رحمكم الله ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن صنة في الصالح أن الخطة فيها مقام ربعتين فإذا الشيد الختيب المملكين شرع في الحربة فلا يتكل من نعهدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لساهبك يوم جمعة أنزر والإمام يخطوه فقد غضوه في حديث آخر ومن لظى فلا ذوءة له أنستوا واستمعوا وعطيء رحمكم الله أنستوا واستمعوا وعطيء رحمكم الله أنستوا واستمعوا وعتيءوا لهمكم الله الحمد لله الحمد للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الشبء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحيم بالعباد Asyadu anna Sayyidina Muhammad al wa al wal Allahumma wa Amma ba'al Allah Uusikum ya Bitaqwa Allah Wata'atih man man subhanahu wa ta'ala Bi kitabin kareem billahi min rajim Ya Wa la tamutunna illaw antum muslimun Sadaqallahul Azim Ma'asyr al-Habirin wa'zumrat al-sualihin rahimahkum Dari henti-henti kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Tabaraka wa ta'ala Yang masih memberikan kita kesempatan berupa kenyamatan bisa berada di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala guna melaksanakan keperluan kita sebagai insan yang beriman kepada Allah, yang mana kita melaksanakan perbuatan, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari sejak kita membuka mata pagi tadi hingga detik ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Segala hajat ijabat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyar hadirin wajibul shalihin rahimakumullah. Oleh kerana itu nikmat dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tentu kita imbangi dengan kita kuatkan kita kepada Allah yang selalu kita upayakan yang mana setiap minggu setiap Jumat khatib mewasiatkan kepada kita Agar kita selalu berupaya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang berarti kita selalu menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Maashirul Halburiin, wazumratul salihin, rahimatukum Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan derajat makhluknya nya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan diri utama daripada sebagian manusia yang lainnya. Sebagian tempat dijadikan diri utama dari sebagian tempat yang lainnya. Dan sebagian waktu pun dijadikan oleh Allah ada yang utama dibandingkan dengan waktu yang lainnya adalah kita sekarang ini berada dalam zulkaadah dul atau zulkhairidah yang disebut, yaitu kita berada sekarang ini di dalamnya di antara keutamaan dan keistimewaan atau adalah sebagai berikut, pertama zulkaadah atau zulkhairidah adalah permulaan dari empat bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala yang disebut dalam Al Qur'an dengan asyurul huruf empat bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an al Karim surah Taubah 36 A'udzu billahi minasyaitonir rajim in 'iddat syuhurin dawasna 10 syhron fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun qurun yang artinya adalah sempurnanya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan sebagaimana bertapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi diantaranya ada empat bulan yang dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bulan dhul Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Al Quran Surah al 36 ma'asyarul hadirin wa'zumratul salihin rahimakumullah yang kedua adalah atau ada, ada satu diantara tiga bulan di antaranya adalah dia bulan haji yaitu bulan Syawal Dzulqa'dah dan sepuluh hari daripada pertama bulan Dzulhijjah yang mana tidak sah haram untuk haji pada selain waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman al-hajju ashhurun ma'lumat yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Baqarah 197. Ma'asyarul hadirin wa jama'atul salihin rahimakumullah. Yang ketiga daripada peristiwa bulan Dzulqa'dah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ittamarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba' umrah kulluhunna fi Dzulqa'dah." الا التي كانت حجته من الهديبيه في ذي القعده المقبل في من عمر في إلا التي كانت adalah begini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berumur sebanyak empat kali, semuanya pada bulan Dhuha anda, kecuali umur yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu umurah dari Hudaybiyah, satu umurah pada tahun berikutnya, satu umurah di mulai dari Jauharah ketika membagi rampasan perahu naim, dan satu lagi umurah bersama atau sekaligus berhaji beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asir hadrim wa salihin rahimakumullah. Sedangkan keempat daripada peristiwa mukjizat adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa dalam firman-Nya wa a'adna Musa 30 laila wa atmanna bi 'ashr fa tanfa bi tamma miqat rabbih arba'in laila wa qala Musa li'aati Harun akhlubni fi qaumi wa aslih wala tattabi' sabila al yang artinya dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepada kitab Taurat. Setelah itu berlalu 30 malam yaitu bulan ada dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, maka sempurnakanlah waktu yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 40 malam. Lalu Nabi Musa berkata kepada saudaranya yaitu Nabi Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan Al-Quran Surah al araf 142 Ma'asyr al-hadirin wa'zumratas-salihin Peristiwa rahimahkumullah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Qa'idah atau Qa'adah dalam lintas sejarah diantaranya ada juga pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Bani Qura'i pada hari Kamis 6 Dhul-Qa'adah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Madinah al Munawwarah menuju Mecca al-Mukarramah untuk melaksanakan haji Wada pada Dhul-Qa'adah tahun ke-3 Hijriah. Terjadi pula perang Badar Surah, Badar kecil, pada hari 1 tanggal 7 dhul tahun ke-403 Hijriah. Telah wafat juga seorang ulama ahli kalam dan ahli berdebat yang sangat terkenal yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani beliau adalah seorang, seorang pejuang pembela, penyebar madhab Ash'ari yang tiada lain adalah madhab Aswaja Ahlus Sunnah Wal Jamaah keperbagai penjuru dunia berketegihan dan perjuangan beliau dan terus ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah lainnya itu akidah dan ajar kelompok-kelompok yang menyimpang semakin tenggelam dan ditinggalkan oleh para pengikutnya Ma'asyurul Hadirin Wazim rata semalihi rahimakumullah, dan termasuk juga bulan blokoh. Ada menurut Ibnu Abbas radiallahuan, ada bulan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana siapa yang beramal ibadah pada bulan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut beliau, aklimat gandakan Allah Subhanahu ta'ala pahala-pahalanya demikian juga kalau berbuat pelanggaran-pelanggaran pun juga dan dosanya dilimatgandakan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala akhirnya mudah-mudahan kita semua bisa menghormati bulan yang dihormati Allah subhanahu wa Ta'ala ini sehingga kita pun mendapat kehormatan daripada Allah subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah subhanahu Wa Ta'ala memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita Yang kita-berikan petunjuk dan taufikul Allah subhanahu Wa ta'ala dan kita mendapat ampunan Allah. Dimudahkan oleh Allah. Dan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dosa kedua orang tua kita. Dosa guru-guru kita. Pemimpin-pemimpin kita semuanya. Dan tidak dimasukkan. Kita dimatikan oleh Allah. Itu dalam kalangan khusunul khatimah. Amin. amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ibadullah ittaquwa. Wadafura al-quran fasta mi'ulah. Wa ansitu turhamun. Awal billahi min ash-shadha al-rajim Inna inda tashyuburin navasna atar syarum fi kitabillah Yawma khalqa s-samawati wal arda minna arba'atun arum Barakadahu li Walakum til Qur'an al-Azim Wa nafa'an Bima fihim ayat ayati wa zikri al-hakim Wa taqabbala mimi wa minkum Inna huwa s-sami'ul al-alim A'kulu khawli hadha Was-taflu al wa salli wa Syairullah Maulana Muhammadu wa An Alhamdulillah, ان سيدنا ونبينا محمد العبد ورسول سيد والبشر وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بعد. رحمك ونفسي التقوى. من, من قبلكم salli wa sallim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 Ya Qadi Al-Hajat Ya Ghafir Al-Dunuf Al-Khati'at Ya Daafi' Al-Baniyat Allah Mansur Man Nasar Al-Din Man Khadil Al-Muslimi Wa'ali Kalimatak Ilayam Al-Din Wa'ali Kalimatak Ilayam Al-Din Wa'ali Kalimatak Ilayam Al-Mushriqin Allahum Ad-Fa'an Al-Bala wal zina wal zala Wal-Zina Wal-Zalajil Al-Mihad Wal-Suh'al Al-Bitan Ma'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa'wa an belin hada wa an sayir amma inna alai ربنا آتنا في الدنيا وفي وقنا عذاب النار عباد الله إن الله لعلكم تذكرون الله العظيم Bersaluh